Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Terima kasih anda masih bersama kami di STV Video. Teman-teman, saya berharap teman-teman semua masih dalam suasana menyenangkan, tidak kurang suatu apa sehingga dan diberi kesehatan sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan salam sukses selalu buat semuanya. Dan di sini ada. Sebuah informasi terbaru yakni sebuah bisnis dari Enel Grand Power ya teman-teman Enel Grand Power Ini eh, kita akan bisa klaim senilai 1 juta rupiah Yaitu bonus daripada register nih Ini menurut keterangannya Seperti itu Jadi kita mulai aja untuk mendaftar ya teman-teman Pertama kita klik link pendaftaran Dan selanjutnya terlihat tampilannya seperti ini. Ini berhasil register dapat klaim 1 juta rupiah. Dapatkan segera. Dapatkan sekarang juga. Ini coba kita klik. Dan ini pertama kita untuk mengklaimnya harus mendatar. Kita disarankan untuk memasukkan nomor handphone kita ya. Kita masukkan nomor handphone 0882. 7957 dan 57 27 nah selanjutnya adalah sandi ini sarankan kita untuk memasukkan sandi kita ya selanjutnya konfirmasi sandi selanjutnya kita klik setuju. Nah ini, ini perlu kita simpan sandinya, barangkali nanti kita lupa, kita simpan. Dan ini Anda telah mendapatkan satu juta rupiah, senang menerimanya. Ini kita klik. Nah ini tampilan depannya seperti ini teman-teman. Tampilan depannya, oh ini ada pemberitahuan. Ini kita bacakan aja teman-teman. Untuk merayakan jumlah anggota Enel Grand Power yang melebihi 1 juta dan untuk memberikan kembali kepada anggota baru dan lama atas dukungan dan kepercayaan mereka pada ENAL. Perusahaan secara khusus meluncurkan kegiatan public reward. Kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, satu undangan anggota baru untuk melengkapi pendaftaran untuk mendapatkan hadiah emas, promosi sebesar Rp200.000. Semakin banyak orang yang Anda undang, semakin banyak hadiah yang Anda dapatkan. Kedua, anggota baru bisa mendapatkan promosi gratis sebesar 1 juta rupiah setelah mendaftar. Dana promosi dapat digunakan untuk berinvestasi pada peralatan promosi grand power, dan rencana pembangunan dana promosi. Dan keuntungan yang dihasilkan dapat ditarik secara bebas, sementara kuota terbatas. Nah, seperti itu keterangannya teman-teman. Ini yang poin pertama nih, uh, <coughs> maksudnya adalah ketika kita mengundang teman, mengundang anggota, ataupun mendapat anggota, kita akan mendapat uh, hadiah promosi ya, hadiah promosi Rp200.000, semakin banyak yang diundang. Ya, semakin banyak hadiah yang Anda dapatkan ini berarti per orangnya kita akan mendapatkan 200.000 rupiah yang kedua adalah setelah kita mendaftar kita mendapatkan promosi gratis senilai 1 juta rupiah ini sangat-sangat besar ya teman-teman kita mengundang rekan aja mendapat 200 ribu dan kita mendapatkan di samping itu kita mendapatkan promosi gratis 1 juta iya kita klik ini saya sudah mengerti coba Oke ini seperti ini tampilannya ini di sini sistemnya seperti apa ya seperti apa tapi kita klik-klik dulu sementara ini pertama kita klik ini yang akunnya akun kita nah, teman -teman. nah ini ini adalah uang promosi yang kita dapat satu juta rupiah di platform kita ya di akun kita seperti itu di sini ada beberapa menu ya ada hadiah tugas hadiah tugas ya kita coba klik hadiah tugas nah seperti ini beli perangkat apa saja dapat 1.500 ini kalau kita membeli mungkin ya beli rencana pembangunan apa saja dapat 1.500 dan selanjutnya selanjutnya dan ini juga paling bawah Tutorial promosi berarti kita ketika membaca ini kita klik kita membaca kita nanti akan mendapatkan seribu rupiah dan selanjutnya ini dapat uh, penjelasan produk rp rupiah baca tentang kami dapat seribu rupiah nonton video dapat seribu rupiah berbagi YouTube uh, mendapat dua puluh nah ini bagi teman-teman kesempatan ya bagi teman-teman yang youtuber ini ada hadiah nih dua puluh kalau kita uh, bikin kontennya barangkali tapi teman-teman sementara kayaknya ini dulu yang bisa saya sajikan yaitu cara mendaftar ya cara pendaftarnya dan untuk review aplikasi ini nanti akan muncul di video berikutnya seperti itu ini kegunaannya untuk apa ya yang satu juta rupiah dan tugas-tugas ini dan yang lain-lain ini seperti ini mendapatkan duit ini sistem kerjanya seperti apa selanjutnya perangkat ini apa ya kan nah ini juga buil buil apa-apa nih ya ini seperti apa sistem kerjanya dan juga ini kesejahteraan itu seperti apa ya teman-teman juga ya itu aja dan sementara waktu itu yang bisa saya sajikan secara mendaftar dan mengenal fitur-fitur tadi dan untuk mengenai hal-hal lain kita menyusul di video yang akan datang Mudah-mudahan hal ini bermanfaat Dan yang mau bergabung silahkan bergabung dulu eh, Link pendaftaran ada di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh